Ada sebuah gambar spesial bahagia banget nih, para sahabat ya, dari MS Glow. Kita lihat di akun Instagram MS Glow. Beauty ini mengunggah sebuah postingan gambar, para sahabat ya, perhatikan. Wow, palsnya sudah ketebak. Gambar di sini adalah gambar Lesti dan Rizky Bilar. Coming soon. New member MS Glow Squad, saksikan divisi terbaru MS Glow hari ini dan dapatkan hadiah total 5 juta rupiah Wow, Masya Allah banget ya, perhatikan di kalimat yang tentu dituliskan lewat caption oleh MS Glow Beauty Kira-kira siapa nih yang akan bergabung jadi MS Glow Squad sebagai brand ambassador at MS Glow Beauty dan MS Glow Forman selanjutnya Buat 10 orang pemenang beruntung yang bisa menebak kalian berhak mendapatkan total hadiah senilai 5 juta. Caranya gampang kok, cukup story momen kamu nonton TV terbaru MS Glow bareng brand ambassador terbaru kita. Dan jawab juga, siapa nih brand ambassador kita? Mention juga, SMS Glow Beauty dan MS Glow ya. Jangan sampai kelewatan ya. Cek jadwalnya di slide postingan di atas. Kita lihat persahabat ya di sini. Ada sebuah info di slide kedua. TV akan tayang di acara berikut: yang pertama, cinta dalam perjodohan jam setengah lima sore di ANTV dan yang kedua ada Netrakor Daebak jam 5 sore di Net TV. Yang ketiga ada Putri Pangeran jam 18.00 waktu Indonesia Barat di RCTI dan Berbuat Baik jam 5 sore di TransTV Inilah TV yang tentunya akan ada iklannya MS Glow. Itulah kesenangan kita persahabat ya caranya gampang banget nih story momen kamu nonton TVC. Terbaru MS Glow dan tag Instagram MS Glow Beauty. Wow, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan saja tentunya adalah kita selalu berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan selalu berikan kesuksesan. Amin. Dan ke kabar selanjutnya, para sahabat perhatikan juga ada kabar terbaru siang hari ini, Kak Wanda. Tentunya ada di rumah Leslar, perhatikan unggahan terbaru Kak Wanda Hara mengunggah sebuah postingan foto dua piala penghargaan. Itu adalah piala penghargaan milik idola kesayangan kita, Lesti Kejora. Postingan tersebut di kembali oleh akun Leslar Underskorsik. Ada kalimat caption yang dituliskan, pemenangnya Lesti Kejora dong, ada yang lagi di rumah kesayangan nih, katanya tuh, hingga banyak komentar. Tanggapan dan respon dari para fans sejati Yakni dari akun Instagram Umo Ashila mengatakan hari ini ke acara 7 bulanan Aurel Mungkin pakai stainless Kak Wanda Katanya tuh wow masalah banget ya Pastinya bakal ada sesuatu kejutan Hari ini dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat perhatikan juga sebuah unggang spesial oh, Akhirnya muncul juga iklannya Cute banget para sahabat ya Iklan MS Glow ternyata brand ambasal terbaru adalah Kakak Rizky Pilar, dan Dedek Lesti Kejora ini cute banget. Luar biasa, masya Allah! Mudah-mudahan saja selalu sukses dan selalu diberikan kebahagiaan untuk Lesti dan Kakak Rizky Pilar unggahan tersebut pun ini terhapus oleh akun Les sahabat Leslar Taiwan. Ada kalimat kesan juga yang dituliskan ubahnya oh, si iklannya, katanya tuh hingga banyak komentar juga yang diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram hijau mawar hijau-hijau mengatakan di kolom komentar. Gemes ya Allah Bumil makin cantik, pamil makin ganteng Love, love, love Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain diberikan dari akun Nazwa Anuskar Ashakila. Baru kali ini lihat iklan diulang-ulang Katanya tuh gemes banget Masya Allah mudah mudahan selalu banyak orang Yang selalu mendukung, mensupport idola kesayangan kita Memang ini bener cute banget Persahabat ya Luar biasa Baru kali ini memang ada iklan di ulang-ulang yang mudah-mudahan selalu sehat, sukses, bahagia untuk Leslar Dan ke kabar selanjutnya, ada sebuah unga spesial juga yang terdapatkan di momen ketika Cinta Abadi Leslar episode hari ini, tayang persahabati ya, Masya Allah Sekali nongol, Naruto ini langsung dituduh Jadi tersangka hilangnya kura-kura Les dan Lar Oleh Papa Bilar dan Dedek lesti di persahabat. ya Aduh cute banget sih Uto Masya Allah, mudah-mudahan saja Episode sel selanjutnya bikin kita bahagia Dan mudah-mudahan ratingnya naik Amin Dan ke selanjutnya persahabat ya Di part akhir nih Wow, ini cute banget ya Semua dibuat traveling dan penasaran Dedek lasik kejaran mensenya memang luar biasa banget ya Kepunyaan orang lain ini lagi rame banget dibahas oleh para fans di sosial media Masya Allah bikin ngakak aja persahabat ya Idola kesayangan kita ini ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Dan untuk berikutnya persahabat ya di sini banyak komentar respon yang diberikan Ya ini dari akun Rosmi606 Aku ngakak pas ini mungkin yang dipikiran dedek sama dengan aku katanya tuh Ini cute banget persahabat ya Masya Allah Tentunya apapun yang mengenai Leslar Bakal rame dan tentunya yang viral persahabat ya Dan selanjutnya ada unggah spesial juga dari Bu Vir Virus Leslar ini mengunggah sebuah postingan Ayo little lovers naikin di burung biru MS Glow X Leslar Wow Masya Allah banget persahabat ya Mau trending nih di twitter